Oke, balik lagi ke channel gua. Baru-baru ini Huawei merilis smartwatch terbaru mereka, yaitu Huawei Watch GT3 atau GT3. Dan dari yang gua lihat hasil review di channel YouTube lain, itu Huawei Watch GT3 itu bagus sekali ya, mulai dari desainnya, penggunaan bahannya sampai ke OS-nya karena mereka sudah menggunakan OS Harmony terbaru dari Huawei yang dibenamkan ke dalam Huawei Watch GT 3 dari marketplace resmi mereka yang gue lihat itu harga yang ditawarkan adalah 3,4 dan statusnya masih pre-order nah di video kali ini gue akan coba arahkan lo yang mungkin uh, pengen smartwatch uh, middle up gitu ya bukan yang entry level harganya di bawah 3 juta dan Kali ini gue akan bahas smartwatch Huawei generasi sebelumnya yaitu Huawei Watch GT 2e yang seperti ini ya. Nah ini bungkusnya. Kita akan lihat nih apakah setelah GT 3 keluar uh, Huawei Watch GT 2e ini masih layak untuk kita beli. Fiturnya apa aja sih cocok nggak buat lo yang lagi mulai mau pakai smartwatch tapi nggak mau yang entry level. Yaudah kita tonton videonya sampai selesai. ya, kita mulai unboxingnya ya di samping-samping dusnya nggak ada apa-apa cuman ada barcode-nya lalu di bagian bawahnya ada tulisannya Huawei Watch GT 2e model, color-nya mint green faceband type, green and black dan ya, tidak ada keterangan apa-apa lagi di bagian depan hanya ada fotonya Yuk, kita buka. Nah, ini dia unit utamanya, ya. Iya, dia strapnya yang warnanya hijau dan dibaliknya hitam, ya. Ini sporty sekali, ya. Oke, kita pinggirin dulu. Sekarang kita angkat lagi cover di dalamnya. Nah, di dalam itu terbagi ada dua kompartemen, tuh kiri dan kanan kita buka dulu yang kiri itu oke okay, ada kabel charger kabelnya itu USB A ke USB C oke okay, ini kabelnya udah kekinian ya oke okay, berikutnya ada lagi di dalamnya nah ini adalah konektor untuk chargingnya nya dia ya, menggunakan uh, magnet ya jadi kabel USB-C tadi disambungkan ke port ini colok gitu aja lalu untuk uh, mengisi daya dari jamnya sendiri kita tinggal tempelin aja nih ke bagian belakangnya dia ya, karena magnet dia akan uh, kalau posisinya benar dia akan langsung klik gitu ya oke salah sebentar hmm, belum benar Ya seperti itu posisinya Nah kalau udah biasa tuh gampang sih uh, Ga usah pakai ngelihat juga dia langsung Plok nempel gitu aja Berikutnya kita buka kompartemen yang sebelah kanan Ya isinya ada kartu garansi Ini kartu garansinya tebel juga ya Berikutnya ada lagi Apa nih yang kecil ini Oh ini apa Bukti pembelian ya Karena gue beli di toko resminya Huawei Di Tokopedia Jadi dia ada bukti pembeliannya ya Oke yang terakhir Pastinya Panduan cepat atau quick guide Dalam berbagai Bahasa Yang biasanya jarang kita baca Hahaha ah, ah. Udah, yaitu aja. Eh, tar dulu nih, apa ini kertas kecil? Oh, stiker barcode-nya ya. Jadi, inilah isi dari packaging-nya, ya. jam ini kalian harus mendownload aplikasi Huawei Health yang bisa kalian download dari App Store atau Google Play Store ya jadi ini bisa digunakan di iOS dan Android tapi yang lucu yang versi Android ini aplikasinya nggak terlalu update nih justru kalau mau yang paling update lu harus download APK-nya langsung dari situsnya Huawei. Ya, harusnya ngerti ya kenapa Huawei dia, Android itu aplikasinya nggak update. Pertama kali kita buka, kita akan disambut dengan beberapa tab di bawah ya. Kita mulai dari tab paling kiri yaitu Health. Di sebelah kiri atas, itu yang bagian warna orange, ada penghitung jumlah langkah kita. Jadi dia akan menghitung kita hari ini udah jalan berapa langkah, berapa banyak lari, dan berapa banyak jalan santai termasuk kalorinya lalu untuk kotak yang di kiri atas itu adalah exercise records yang menampilkan aktivitas kita dalam berolahraga di sebelah kanannya ada pengukur retak jantung lalu yang di bawah itu adalah untuk memantau kualitas tidur kita seberapa nyenyak, seberapa lama lalu juga ada stress meter. Dia akan menampilkan grafik uh, tingkat stres kita. Lalu, di bawahnya ada pengukur SPO2 untuk yang berikutnya. Dia suhu, tapi di sini tidak ada ya sensornya. Step berikutnya adalah exercise. Nah, itu kita bisa pilih itu mau exercise-nya apa aja dan ada catatannya semua di situ. Apa yang pernah kita lakukan? Oke okay, berikutnya kita pindah ke tab discover Nah disitu isinya tips, tricks, terus ada promo apa Lalu kita pindah ke tab devices Nah di tab devices ini dia akan ngelist device apa aja yang kita miliki Termasuk kalau mau nambah device baru Di sini ada lagi menu untuk melihat watch face Nah watch face nya sendiri dari si Huawei ini dasarnya cukup banyak dan kita masih bisa lagi membeli watch face yang ada di uh, aplikasi ini. Harga watch face-nya juga nggak mahal kok, beragam, mulai ada yang 60 ribuan, bahkan ada yang uh, kalau berbayar ya, ada yang cuma 1000 gitu ya kalau lagi promo. Dan pastinya juga ada yang gratis yang disediakan oleh pihak Huawei sendiri. Nah jadi kita nggak akan uh, kekurangan nih watch face karena... Jujur ya, salah satu yang disukai dari menggunakan smartwatch ini adalah kita bisa bergonta-ganti watch face sesuka kita. Selain dari watch face yang sudah diberikan ya, yang sudah dipersiapkan, kita juga bisa menggunakan foto atau gambar yang ada di galeri handphone kita. pasang aplikasinya dan terhubung dengan smartwatch, kita lanjutkan dengan menyalakan smartwatchnya, lalu kita geser dari kiri ke kanan dia akan menampilkan menu untuk mengontrol musik lalu ada menu aktivitas kita, berikutnya ada cuaca lalu digeser lagi ada display stress level kita ya grafiknya, dan kalau digeser lagi ada detak jantung kita kalau kita geser lagi dia akan kembali ke tampilan awal dan kalau kita geser dari atas ke bawah, dia itu ada uh, menu untuk sistem ya, seperti do not disturb. Nah, itu do not disturb, kalau dinyalakan dia tidak akan bergetar. Lalu ada menu untuk displaynya. Dan ada uh, baterainya ya, level baterainya, tinggal berapa persen. Di menu settings yang bagian kanan bawah, yang gambar gear roda itu, kita bisa mengatur berbagai parameter yang ada di jam ini mulai dari koneksi earbuds, apakah kita akan koneksikan di bawahnya kita bisa mengatur display mulai dari watch face-nya standby watch face lalu ada menu favorit jadi menu-menu yang tadi kita coba itu bisa kita atur ulang ya mau apa aja mau ditampilin terus ada brightness yaitu pengatur kecerahan yang mulai dari angka satu paling redup sampai 5 paling terang atau otomatis gua sendiri sih untuk uh, sleep-nya gua set di auto lalu berikutnya itu menampilkan berapa lama layar itu akan nyala setiap kali kita uh, mendapat notifikasi atau kita melihat ke jam kita ya dengan menggerakkan uh, lengan kita ada juga pengaturan seberapa kuat getarannya, lalu pengaturan donut disturb juga. Nah ini untuk getarannya, gue suka yang strong ya karena kadang-kadang suka nggak berasa sih karena udah terlalu lama make. Jadi ketika getar tuh malah nggak berasa. Lalu kita bisa uh, mengatur kapan dunat nya nyala. Berikutnya adalah menu untuk mengatur fungsi dari tombol yang di bawah. Jadi tombol itu kan di sebelah kanan ada atas dan bawah ya. Nah untuk tombol yang bawah sendiri kita bisa customize itu fungsinya Kalau kita pencet, tombol bawah itu akan nampilin apa Defaultnya sih dia akan nampilin menu untuk exercise Berikutnya ada workout settings Ini biarin aja sih kalau gue bilang di auto detect Lalu ada menu system Itu menunya ada update, restart, power off Disconnect dan reset Reset ke factory setting Paling bawah adalah about Yang menampilkan informasi Mengenai jam yang gue pakai ini Versionnya Firmware dan sebagainya macam ya. Seperti tadi udah gue jelasin Di smartwatch ini Ada dua tombol ya Di sebelah kanan bodinya Itu yang atas dan bawah Untuk tombol yang atas itu kalau kita pencet dia akan menampilkan menu dengan lebih detail ya kita bisa mengakses semua menu dengan lebih detail bukan hanya yang ada di favorite aja kayak kita geser dari kanan ke kiri tadi semua menu akan ditampilkan di sini ketika kita memencet tombol yang sebelah atas untuk tombol yang bawah dia akan menampilkan menu sesuai dengan setting yang kita lakukan sebelumnya nah kalau di gua itu basicnya gua tampilkan workout settings nah disinilah mengatur ketika kita pencet tombol bawah kita mau nampilin apa jadi itu bedanya fungsi tombol atas dan tombol bawah ya itu tergantung uh, preferensi masing-masing ya material yang digunakan pada bezel dan body bagian atasnya itu campuran antara stainless steel mengkilat dan ada yang uh, doff ya, di bagian yang sudah dekat tali jamnya, untuk layarnya sendiri dia menggunakan kaca nih jadi nggak gampang, nggak cepet baret, sementara bagian belakang itu terbuat dari bahan plastik, tapi ini kuat kok plastiknya, bukan plastik yang jelek ya, bukan plastik yang murah untuk merubah tampilan watch face lu bisa lakukan dari aplikasi atau cukup tekan layarnya yang agak lama nah dia akan menampilkan watch face yang sudah terinstall di jam lu tinggal digeser-geser aja lalu dipilih mau pakai yang mana kalau mau ditambahin juga bisa nanti dari aplikasi lu bisa beli lalu download untuk tampilannya Huawei juga menyematkan sebuah fungsi untuk membantu kita menemukan handphone kita apabila kita lupa naruh handphone di mana Kita bisa akses dari menu pakai tombol yang atas Terus kita cari menu itu judulnya Find Phone Kita klik I'm here I'm here Nah, dia akan berbunyi seperti ini ya. Fitur lain yang disematkan oleh Huawei ke smartphone ini adalah fitur kesehatan. Yang pertama adalah pengukur detak jantung ya. Jadi ini detak jantung bukan tekanan darah. Caranya kita tinggal akses dari menu, pilih heart rate. Lalu dia hanya butuh beberapa detik untuk melakukan pengukuran seperti ini. Ya hasilnya sudah keluar. Ketika sudah keluar, hasil ini akan terus terupdate selama lu masih ada di layar dengan tampilan seperti ini. Yang berikutnya gak kalah penting di masa pandemi seperti ini adalah pengaturan SPO2 atau tingkat saturasi oksigen dalam darah. Untuk jelasnya mungkin lu bisa lihat video gua waktu gua ngetes oximeter ya. Artinya apa tuh SPO2? Untuk SPO2 sama juga, lu klik menunya, pakai tombol atas, cari SPO2, lalu lu klik Nah, cuman untuk SPO2, kali ini tangan lu harus benar-benar diem Dia gerak sedikit, akan gagal, jadi harus tunggu, benar-benar tunggu Dan uh, jujur ya, SPO2 meter ini walaupun uh, bagus dan uh, berguna, tapi... Karena prosesnya menurut gue cukup lama dan bener-bener butuh diem Jadinya uh, susah juga ya Nah ini dia baru keluar nih masih perkiraan nih Dia masih ngitung terus uh, berapa sih saturasi oksigen dalam darah gue Berapa persen sih gitu ya Dan uh, di ringnya itu dibagi ada yang sebelah, dari sebelah kiri itu ada yang merah kecil Ada yang orange ada yang hijau Nah untuk melihat hasilnya, selama hasilnya masih di region yang hijau, artinya aman. Saturasi oksigen dalam darah lu aman, kalau yang di orange itu harus udah mulai hati-hati uh, atau malah mulai uh, ke dokter. Atau melakukan swab. Kalau udah merah itu udah parah banget sih. Jadi usahakan SPO2 kalian ada di region yang berwarna hijau. Untuk masalah ketahanan di dalam air, dalam spesifikasinya disebutkan bahwa smartwatch ini tahan sampai 5 ATM atau sampai kedalaman 50 meter, jadi aman banget nih untuk dipakai berenang, mandi, hujan-hujanan. smartwatch GT2e ini gue beli seharga 1,7 juta balik 1000 perak itu tiga bulan yang lalu ya nah dengan uh, adanya GT3 ini pasti harganya akan terkoreksi turun untuk link pembelian seperti biasa gue taruh di kolom deskripsi yang gue suka dari smartwatch ini adalah Tampilan layarnya yang bertipe AMOLED Jadi tampilannya tuh e, Jelas Terang gitu ya Gambarnya juga bagus Berikutnya daya tahan baterai Gue sendiri udah nyoba Selama 10 hari Masih kesisa 5% Selanjutnya gue suka juga Ketahanan airnya yang gak cuma Bisa 1 meter atau berapa Dia bisa 50 meter Itu yang gue suka Nah kalau yang nggak gua suka itu ada dua hal. Yang pertama, dia nggak bisa dipakai untuk menerima telepon. Dia cuma bisa untuk ngeri jack karena dia nggak ada uh, fitur bluetooth teleponinya. Tapi kalau lo butuh fitur itu, lo bisa beli Huawei Watch GT2, GT2 ya yang gak ada E-nya. Lalu, kekurangan berikutnya adalah ketika lo lepas jamnya dari tangan loh, dia itu nggak ada sensornya bahwa uh, jam ini lagi nggak dipakai, sehingga ketika lo taruh di atas meja dan ada notifikasi masuk jam ini geter-geter, jadi lo harus manually uh, set ke do not disturb dulu kalau mau dilepas, itu aja sih kekurangannya buat gua. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ditunggu subscribe nya, like nya, comment nya dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Bye.